Oke okay, pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara menambahkan akun pada Nintendo Switch ya Mungkin kalau kalian uh, mau pengen multi-region Kayak saya misalnya saya pakai uh, region Amerika dan region Jepang Untuk uh, download Personal 5 Scramble gitu Karena untuk Personal 5 Scramble baru tersedia di Jepang dan Hongkong ya Untuk uh, Nintendo Switch gitu Dan untuk cara uh, menambah akunnya gampang banget tinggal kalian cukup ke sistem settings gitu ya dan tinggal kalian scroll down aja atau tinggal kalian kebawahin aja sampai kalian menemukan yang namanya users ya atau mungkin pengguna mungkin para pengguna gitu. Dan di sini kita akan uh, klik yang add user gitu. Di sini kita akan uh, tambahkan pengguna gitu. Dan di sini kita akan uh, menambahkan create uh, new user gitu. Jadi di sini kita akan uh, pilih untuk profilnya gitu terserah untuk profilnya apapun itu dan E, namanya di sini bebas, ya. Di sini kita akan isi aja gitu. Namanya, eh, jadi masalah. Setelah itu, kita akan klik oke OK aja, dan setelah itu kalian cukup tinggal klik oke OK aja gitu. Nah. Pertanyaannya adalah, gitu ya, itu kan tadi kita cuman uh, bikin user di Nintendo Switch kita gitu ya. Bagaimana cara uh, membuat akunnya itu atau usernya itu menjadi region uh, Jepang atau mungkin region Meksiko atau, atau mungkin region Argentina dan sebagainya. Nah caranya gimana? Kalian cukup klik aja untuk yang uh, window kayak gini kan. Ini ada window kayak gini tinggal klik aja yang link uh, Nintendo Account gitu. Dan setelah itu kalian cukup tinggal masukin aja untuk... Nintendo Switch kalian gitu ya akunnya bebas ya mau region manapun cuman uh, saya pakai region Jepang gitu sama region Amerika gitu. Di sini kita tinggal masukin aja untuk ID password atau email atau apapun itu tinggal sini kita akan klik uh, yang sign in gitu ya. Atau kalian misalnya mau bikin akun baru silahkan gitu. Dan, dan setelah itu tinggal kalian isiin aja email address kalian atau sign in id dan passwordnya juga ya dan setelah itu kalian cukup tinggal klik yang namanya sign in atau mungkin masuk gitu ya dan nanti setelah masuk gitu ya nanti akan ada konfirmasi setelah kalian nge-link gitu ya user yang tadi misalnya yang tadi kita bikin yang namanya tuh apa tuh blablabla eh, bla bla bla bla bla bla bla bla, gitu ya itu kalau kalian masukin dengan akun uh, nintendo yang misalnya yang email address dan passwordnya di sini kalian udah masukin terus kalian klik sign in itu nanti bakal ada konfirmasi bahwa kalau kalian udah link yang Nintendo kalian gitu dengan user yang baru dibikin tadi itu nggak akan bisa di andu uh, gitu atau mungkin nggak bisa uh, dibalikin lagi jadi kalau udah connect atau mungkin udah keling ya udah gitu bakal keling terus gitu dan setelah itu kalian cukup tinggal sign in dan udah gitu udah beres gitu gampang banget untuk uh, caranya gitu nah uh, nanti akan uh, connect gitu untuk akunnya nanti di sini akan ada uh, namanya gitu kalau kalian misalnya mau ganti namanya tinggal kalian uh, Klik aja gitu untuk akunnya. Dan sini kita akan klik yang nicknamenya Kita akan ganti gitu. Maksimal adalah 10 karakter. Termasuk spasi dan angka juga gitu. Dan setelah itu kalian bisa langsung uh, balik aja gitu untuk ininya. Dan udah nanti kalian cukup tinggal uh, main gamenya Atau mungkin kalian misalnya setiap buka e-shop gitu. Misalnya sini kita akan buka e-shop. Dan sini kita akan pilih untuk akunnya. Ini adalah akun region Amerika yang saya akun utama ini adalah region Jepang dan ini adalah yang baru kita bikin dan mungkin nanti juga di sini kita akan hapus ya untuk akunnya. Di sini kita akan hapus lah karena di sini eh ya, saya cuman uh, nunjukin doang gitu caranya kayak gimana dan di sini kita akan eh uh, yang ini ya, yang akun ini kita akan pilih, di sini kita akan hapus saja gitu. Uh, ya, kita hapus saja dan setelah itu kita akan oke okay aja. Ah, uh, ya. That's user. Karena ya, baru dibikin juga, nggak ada data dan sebagainya, jadi ya udahlah gitu. Dan ini ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan tekstur kencing. Bye bye.